Jemaah salat zuhur rahimakumullah alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan kita isi waktu siang kita dengan salat zuhur berjamaah mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan. Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya Rabbal alamin. Kajian kita hari ini judul besarnya masih tetap sama seperti beberapa kajian yang lalu. Urgensi ma'rifatul zaman, yang artinya pentingnya memahami kondisi zaman yang berdasarkan nas-nas Nabi Muhammad SAW, pesan-pesan Nabi kita yang masuk dalam kategori min alamati sa'ah, termasuk dalam kategori di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Jadi Nabi kita 15 abad yang lalu sudah menyampaikan banyak sekali prediksi kenabian atau nubuah mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Terutama yang menyangkut keadaan di akhir zaman. Dan ternyata dari beberapa hadis itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kondisi zaman yang kita alami sekarang ini seperti apa. ya Dan diantaranya sudah kita bahas, kita sudah membahas yang pertama bahwa zaman yang sedang kita jalani ini merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini. Yang kedua, zaman ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak lain merupakan the western civilization, peradaban barat. Allah takdirkan mereka yang sekarang ini punya wewenang memimpin umat manusia. Dan kalau Allah melakukan hal itu, Tentunya pertama itu adalah kehendak yang tidak bisa dihindari. Dan kedua tentunya ada hikmahnya. Mengapa Allah takdirkan zaman ini, zaman di mana kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin, itu sepenuhnya hak Allah dan ada hikmahnya yang pasti harus kita yakini. Yang ketiga, dan ini bahasan kita kali ini, ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi ini bahasan kita malah ha siang hari ini Dalilnya adalah hadis berikut ini Nabi menyampaikan 15 sabat yang lalu Badiru bil-a'mali fitanan muslim Artinya Segeralah kalian beramal Sebelum datangnya fitanan Fitanan itu Bentuk jamak dari kata fitnah. Kalau fitnah itu ujian jumlahnya satu, kalau fitanan itu ujian jumlahnya banyak. Dan sedemikian banyaknya fitnah itu sehingga Nabi mengumpamakan dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi Muhammad SAW menubuhahkan memprediksikan. Akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyaknya fitnah melanda dunia sehingga menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Sudah barang tentu yang kita maksud dengan gelap di sini bukan gelap harfiah. Ya, kita masih merasakan pagi hari, siang hari, sore hari di mana matahari bersinar. Ya, masih ada cahaya. Cuma gelap di sini dalam arti kiasan. Artinya kita ditakdirkan Allah. Hidup di zaman yang begitu banyak fitnahnya, sehingga dark values, nilai-nilai yang gelap itu mendominasi dunia ini. Ya. Jadi kalau kita jujur, kita akan lihat di sekeliling kita, yang lebih ramai itu apa? Nilai terang ketaatan atau nilai gelap kemaksiatan? ya Silahkan jawab sendiri. Ya. Dan kalau kita jujur, sekali lagi, kita pasti akan mengatakan yang lebih ramai sekarang kemaksiatan daripada ketaatan atau contoh lain lagi mana yang lebih semarak sekarang di sekitar diri kita ini ma'ruf atau ya apakah lebih ramai orang-orang yang termasuk sadiqin orang-orang yang jujur dalam berbicara atau kekadhibin yang banyak sekarang ini apakah yang lebih mendominasi kehidupan kita adalah nilai-nilai keadilan atau sebaliknya nilai-nilai kezaliman, ya. Ya silakan kita jawab sendiri. Kalau kita jujur pasti kita akan menyimpulkan yang lebih dominan sekarang ini bukan nilai keadilan, tetapi nilai kezaliman. Ya begitu nyata di sekitar diri kita, ya. Sampai-sampai dalam ruang lingkup urusan yang kategorinya tidak terlalu serius gitu ya. Sekarang ini banyak sekali kedustaan, ya. Contohnya misalnya saya semalam ngobrol sama anak saya, saya bilang wah Maroko kalah, saya bilang Prancis menang. Ya jelas dong beh, mana mau mereka yang nanti muncul di final itu harus Argentina lawan Maroko enggak pantas bener <laughs> Jadi artinya apa? Artinya di bidang olahraga sekalipun ya udah bukan rahasia lagi pak, ada istilah fixed match. Ya pertandingan itu sudah diatur, siapa yang mesti menang. Dan berapa, ininya golnya itu berapa, itu sudah diatur semua. Ya, kita nggak ngerti aja, kita nggak ngerti karena kita tidak punya pretensi suka berbohong. Kita nggak punya pretensi suka menipu orang. Tapi dalam dunia begituan, Pak, itu terkait erat dengan pemasukan buat bandar judinya, Pak. Ini terkait erat. ya Buat bandar judi nggak seru lagi kalau sudah Argentina lawan Maroko. Ya semua orang akan naruh taruhannya kepada Argentina, udah pasti itu. Nah, jadi supaya agak senang lah gitu umat Islam sekarang dihibur-hibur sedikit ya kan. Sampai ke semifinal boleh, tapi sampai ke final nanti dulu. Gitu. Ya ini dunia kita hari ini, dunia yang sangat syarat dengan zulumat, nilai-nilai kegelapan. Ya, kalau dalam bahasa di zaman Nabi dahulu, ya jazirah Arab diselimuti oleh zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah. Makanya datangnya Islam, dia membawa Cahaya, Nurul Islam, Nurul Quran, itulah yang bisa mengalahkan Zulumatil Jahiliyah. Tapi selagi umat manusia tidak sepakat untuk kembali kepada an Nur, cahaya yang semestinya, ya kegelapan ini akan bertahan, bahkan akan semakin kelam. Ya. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang Muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Dan ujiannya yang paling berat ini adalah, kita umat Islam oleh Allah ditakdirkan sedang kalah. Sebaliknya kaum kafir Yahudi ditakdirkan Allah memimpin dunia. Dan ini sekali lagi saya tekankan, sepenuhnya adalah hak Allah Ta'ala. Dan Allah sudah memberikan kita informasi Rabbani, informasi Samawi, informasi dari langit, perkara hal ini. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 26. Allah jelas-jelas mengatakan قُلِ اللَّهُمَّ mulk الْمُلْكَ تُعْتِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِئُ Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan kekuasaan kepemimpinan dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi adalah sepenuhnya hak Allah mau orang beriman kah yang memimpin dunia ini, mau orang munafik kah yang memimpin dunia ini, mau orang kafir kah yang memimpin dunia ini sepenuhnya hak Allah. Kita enggak punya hak untuk apa namanya? mengubah itu ya. Dan jangan lupa di samping Allah itu punya hak demikian, Allah juga mempunyai salah satu nama Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Jabbar ya, kita baca surat Al-Hashr kan Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malik, al-kuddus, as salam al-mu'min, al-muhaymin, al-aziz Al-Jabbar apa artinya Al-Jabbar? Al-Jabbar artinya yang maha memaksa jadi kalau Allah sudah memaksa umat Islam tahun 1342 Hijriah selesai kepemimpinannya sekarang Allah paksa Yahudi Nasrani mimpin dunia itu hak Allah Ya, kita nggak punya hak untuk kemudian mengatakan Oh protes kita, jangan ya Allah Jangan berikan kepada mereka ya Dan kita tidak perlu Menyimpulkan karena Allah sedang memberikan Hak kepemimpinan dunia ini kepada Yahudi Nasrani Lalu itu berarti Allah sayang sama orang Yahudi Nasrani Tidak, Allah tetap sayang sama kita Cuma bagaimana Kita mensikapinya itu yang paling penting ya? Karena Allah ingin melihat Sikap kita, kalau sikap kita Tetap sabar dan istiqamah Tetap siqah iman kepada kitabullah was sunnah di tengah zaman yang dilanda fitnah ini yang dipimpin kaum kafir yahudi nasrani ini itulah yang yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun resikonya sangat berat karena itu berarti kita nggak mengikuti arus yang sedang mengalir, arus mengalir menuju ke ke barat, menuju ke yahudi nasrani, sementara kita maunya mengalirnya menuju kitabullah sunnah. Yang gak sejalan begitu. Ya. Nah karenanya saya ingatkan kembali hadis Nabi berkenaan dengan urusan ini yaitu hadis uh, riwayat Muslim yang sudah pernah kita bahas pada poin nomor dua ya la tatabi'un nasun alladziina min qablikum bi syibrin dzira'an bi dzira'in hatta law dakhalu fi juhri dzabbin sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup way of life, ya gaya hidup, lifestyle dari orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu sudah jelas-jelas kelihatan masuk dalam lubang kadal, kalian akan pasti tetap mengikuti mereka. ya. Jadi hari ini kita lihat ya masyarakat barat itu pada masuk lubang kadal mereka dengan LGBT-nya misalnya. Tetapi anehnya di negeri kaum muslimin ditiru gitu, tetap aja diikuti. Begitu. Padahal sudah kelihatan mereka sampai masuk lubang lubang kadal ya, masuk masuk dalam kebinasaan, kehancuran ya. Saya teringat pernah lihat sebuah video di di apa namanya? di sosial media tentang seorang laki-laki di Amerika. Badannya besar, Pak. Dia transgender. Tahu transgender ya? Transgender itu artinya seseorang yang melakukan mutasi gender, mutasi kelamin. Dia asalnya laki-laki dari kecil dari lahir, ya kan? Tapi dalam perjalanan umurnya, entah remaja, entah sudah dewasa, ada perasaan merasa nggak cocok jadi laki-laki, merasa lebih cocok jadi perempuan. Akhirnya dia memilih menjadi transgender. Ya. Dan kalau di Barat itu ada payung hukumnya itu transgender dan sedemikian hebatnya tersedianya payung hukum itu sampai ke derajat seorang yang transgender berhak datang ke dokter dan minta dioperasi untuk ganti kelamin gitu. nah, jadi ceritanya ada seorang laki-laki badannya besar, rambutnya panjang karena ingin seperti perempuan sudah jadi transgender kemudian dia belanja di sebuah supermarket, minimarket ya kayak model Alfamart atau Indomart begitu nah ketika sampai di kasir dia bertanya berapa, ya, berapa yang harus dia bayar. Rupanya suara dia nggak bisa berubah, suaranya suara laki-laki, ya. Sekalipun dia gayanya sudah lenggak-lenggok, rambutnya sudah panjang, dan kelihatan ada sesuatu yang muncul di daerah dadanya, begitu ya. Sehingga si kasir otomatis menjawab, "Five dollars, sir." Katanya gitu. Sir, I'm not a sir, katanya gitu. Ya kan? Kok Anda bilang bapak, gitu kan? Saya bukan bapak. Ya I'm a lady, saya perempuan gitu. Oh, sorry sir, masih pakai sir lagi keluar dari mulutnya. Ya otomatis gitu, ya kan? Wow, ngamuk, ya kan? Terjadilah kehebohan. Nah jadi ini kan jelas masuk lubang biawak pak. Dipaksakan gitu loh, demi kebebasan memilih gender atau apa namanya ya. Pokoknya begitulah, ya. Nah apa kita mau masuk ke dalam jurang kebinasaan yang sama, ya? Nah ini di masyarakat Barat sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini, tapi herannya negeri-negeri kaum muslimin ada saja pengikutnya yang membabi buta. ya, Dan jangan lupa, babi itu najis, ya kan buta gak enak. gitu, Jadi sudah babi buta pula. Gitu. Nah para sahabat bertanya, siapa yang dimaksudnya Rasulullah? Apakah yang kau maksud akan ditiru sama kaum muslimin akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Nabi menjawab dengan pertanyaan yang justru menegaskan Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else istilahnya? Ya. Jadi jelas-jelas Nabi menegaskan hal itu dan sewaktu dahulu para sahabat mendengar nubuah ini jelas mereka tercengang sebab mereka tidak bisa membayangkan. Bagaimana bisa membayangkan? Sementara di zaman Nabi dan para sahabat hidup di kota Madinah itu ada komunitas Yahudi ada komunitas Nasrani ada, bahkan komunitas musyrikin juga ada. Tapi baik Yahudinya, Nasraninya maupun musyrikinnya, mereka pada masa itu tidak bisa tidak harus hormat dan harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. ya Karena apa? ya? Karena kaum muslimin pada masa itu memiliki apa yang disebut dengan Al-Izzah. Al-Izzah itu artinya marwah, ya, kehormatan diri, kemuliaan diri dengan keimanannya dengan keislamannya mereka menjadi berposisi mulia begitu. Nah jadi para sahabat mendengar suatu ketika nanti kaum muslimin ngekor sama Yahudi Nasrani it doesn't make sense. Nggak masuk di dalam kepala para para sahabat. Tapi hari ini kita kalau mau jujur melihat situasi kondisi dunia ini mencari muslim yang kebarat-baratan ke Yahudi-Yahudian barat ke, Yahudi ke Nasrani-Nasranian -Nasrani bukan perkara rumit, bukan perkara sulit, gampang sekali. Ya kalau tidak bisa dikatakan jangan-jangan kita sendiri sudah kena penetrasinya, kena penetrasi dari kaum Yahudi dan Nasrani Barat ya. nah jadi apa yang kita alami sekarang ini adalah sunnatullah karena memang perjalanan kita dalam konteks sejarah akan mengalami ups and downs ya, naik turun, ya kita sudah mengalami kondisi naik selama masa yang sangat panjang yaitu selama 1342 tahun Hijriah, sejarah mencatat umat Islam itu memimpin umat manusia sekalipun dari fase demi fase kualitas kepemimpinnya semakin merosot. Tapi secara umum masih memimpin umat manusia. ya. Dan ketika kita memimpin, umat Islam berjaya selama 1342 tahun itu, sistem yang kita perkenalkan kepada umat manusia, sistem hidupnya, berfondes, berfondasikan iman tauhid. Nah tapi pada tahun 1342 Hijriyah, atas kehendak Allah, atas sifat Allah al-Jabbar, Allah kemudian menyatakan, "Enough is enough. Cukup, sudah umat Islam memimpin. Sekarang aku ingin menguji kalian. Kalau aku serahkan kepemimpinan kepada pihak lain, apakah kalian taat sama mereka atau taat pada aku? Begitu ya, karena kita dalam sholat kan minta sama Allah. Eh, dinas Mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siroton, jalan orang alaihim jalannya orang yang dapat nikmat karena yang Siapa nikmat Para nabi, siapa mereka para nabi para siddiqin, para syuhada, para salihin dan kita tegaskan gairil makdubi alaihim, jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai walad dalin, dan jangan kau masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ini yang dimurkai Allah dalam surat al-fatihah, siapa yang disesatkan Allah dalam surat al-fatihah kata Nabi, al-makdubi alaihim humul yahud, yang dimurkai Allah kaum yahudi abdalin humun nasara, yang tersesat kaum nasrani Bayangkan, dalam sholat kita minta jangan sampai kita dimurkai Allah, jangan sampai kita tersesatkan. Jangan sampai kita kaya Yahudi, jangan sampai kita kaya Nasrani. Tapi justru Allah sedang izinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia. Gitu. Jadi ini berat sekali ujiannya buat kita hari ini. Gitu. Tapi intinya kita harus pilih. Kalau kita memilih siratul mustaqim, siratul latina nam kita harus menyatakan barok berlepas diri dari Yahudi dan Nasrani. Nah jadi semenjak tahun 1342 Hijriah, yaitu 102 tahun yang lalu, umat Islam kalah posisinya. Kaum kafir Yahudi Nasrani yang posisinya berjaya. Dan ketika mereka yang memimpin dunia ini, apakah mereka mungkin melanjutkan sistem hidup berdasarkan iman Tauhid? Apa mungkin? Kan tidak mungkin. Karena mereka beriman kagak, kata orang Betawi, Tauhid juga kagak. Berarti yang mereka perkenalkan apa? Ya sistem hidup yang fondasinya kekufuran, pengingkaran kepada Allah, dan syirik. Yang karenanya, kita rasakan kehidupan kita sekarang ini kacau balau, Pak. Karena kita tidak hidup di bawah naungan sistem keimanan dan ketauhidan. Tapi kita hidup dipaksakan dengan sistem ya kekufuran dan kesyirikan. Whether we like it or not, baik kita mau mengapi atau tidak, baik kita mau menyukai atau tidak, itulah realitas kita sekarang. Tapi Ustadz, kita kan negara berdaulat, kita punya aturan sendiri. Ya silahkan Anda, anda pelajari aturan kita ini di negeri ini, apakah memang sejalan dengan Quran dan Sunnah? ya apalagi kemudian mereka yang diberi hak untuk bikin aturan, bikin undang-undang hukum di negeri ini, ya makin hari makin sibuk aja mikirin bagaimana melestarikan jabatannya. Sehingga akibatnya sekarang aturan-aturan juga aneh-aneh kan sekarang? Sekarang udah mulai itu katanya dari KUHP yang terbaru, kalau ada orang melakukan hubungan zina, ya itu nggak bisa diapa-apakan nggak bisa diapa-apakan, kecuali ada aduan. Aduannya dari siapa? Dari orang tua yang melakukan perbuatan itu, atau dari anaknya, kalau orang tua, dewasanya yang melakukannya, atau dari pasangannya. Mana mungkin itu bisa terjadi? Mana mungkin seorang ayah, emak, gitu ya, anaknya perempuan bezina dengan seorang laki-laki, lalu dia lapor ke polisi. Ya kan ini masalah aib Ngerti? Ya ini kacau Pak, makin kacau dunia kita sekarang ini ya. dan ini sudah masuk sampai ke negeri kita ya kekacauan ini jadi Anda jangan cuma nuduh mereka-mereka yang sekarang di Senayan ini yang bikin kacau ini enggak, ini karena globalisasi Pak ini globalisasi efek dari kepemimpinan Yahudi Nasrani pada skala dunianya sehingga pada skala lokal nasional masing-masing juga cepat atau lambat akan ngekor akan ngikut saja nah karenanya ya apa yang terjadi selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani akhirnya merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka beri nama Novus Ordo Seclorum alias New World Order, tatanan dunia baru. Yang tiada lain meminjam istilah dari seorang penulis muslim Inggris namanya Ahmad Thompson, dia menyebutnya sebagai sistem dajjal. Jadi hari ini kita hidup di bawah naungan sistem Sistem Dajjal. Gitu. Baik kita mau mengakuinya ataupun tidak. Gitu. Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya The Messiah, Al-Masih, Sang Juru Selamat mereka, Yahudi, yang bernama Dajjal. Jadi umat Islam didorong rame-rame untuk turut mendukung sistem ini. Yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, Dajjal. Sebab Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Sungguh semenjak Allah menghadirkan Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Semua Nabi-Nabi sudah memperingatkan tentang fitnah Dajjal ini kepada umatnya masing-masing. Dan aku adalah Nabi terakhir, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah umat terakhir. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dajjalnya belum muncul sekarang mbak, tetapi tatanan kehidupannya sudah compatible sudah online dengan kehadiran Dajjal, ya. Jadi istilahnya yang memimpin dunia sekarang ini elit globalnya ini hakikatnya mereka adalah ansarut Dajjal, antek-antek Dajjal yang menyambut kehadiran Dajjal dan mereka merancang supaya kehidupan dunia kita sekarang ini modern ini online dengan penyambutan kedatangan si Dajjal itu, ya. Nah jadi sistem kafir syirik yang mereka kembangkan sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Kemudian lembaga internasional dunia yang mereka sebut PBB, United Nations, yang katanya disitu berkumpul berbagai bangsa dengan kedudukan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya kan? Itu nggak benar. Hakikatnya tidak seperti gambar ini, Pak. Ini gambar simbol PBB. Tapi hakikatnya adalah simbol ini. Simbol Novus Ordo Seclorum. Simbol apa ini? Ini dia simbolnya. Nah ini, simbol ini, Pak. The Great Seal the great seal itu artinya materai atau stempel yang agung stempel yang mulia, stempel yang sakral gambarnya adalah sebuah piramida yang terpotong bagian atasnya dan ada sebuah segitiga di atas piramida itu yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu tapi sengaja belum menempel karena mereka ingin menyatakan it has not landed yet dia belum, belum mendarat dia akan datang, tapi dia belum mendarat dan segitiga itu di tengah-tengahnya, di dalamnya, ada mata tunggalnya, Pak. Al-A'war kalau istilah bahasa Arabnya, mata sebelah. ya. Dan bagi kita umat Islam, mata sebelah ini simbol apa? Hmm? Simbol tajjal, ya. Dan mereka sengaja bikin garis-garis di seputar segitiga itu untuk mengisyaratkan seolah-olah the eye, mata ini, merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, Pak the source of guidance ya tapi dia belum datang cuma dia sudah di dibayang-bayangi akan datang ya terus ditulis di bawahnya novus ordo seklorum apa artinya novus ordo seklorum novus artinya new baru ordo artinya order tatanan seklorum artinya sekuler sekuler artinya world dunia jadi novus ordo seklorum artinya new world order tatanan dunia baru ya sebagai ganti dari tatanan dunia kuno. Tatanan dunia lama. Nah tatanan dunia lama itu apa? Ini tatanan dunia lama nih. Sistem iman tauhid, Pak. Jadi kita semua diajak untuk menyambut tatanan dunia baru yang dipimpin Dajjal. Dan kita semua hendaknya jangan nengok ke belakang lagi. Ke belakang itu sudah jadi sejarah. Itu sudah masuk keranjang sampah sejarah. gitu. Menurut para antek-antek Dajjal ini. Jadi jangan tengok-tengok ke belakang lagi. Ya, Padahal Salah satu daripada era sistem iman tauhid ini, sistem yang lama ini, namanya fase al Khilafatu wa'alamin hajin nubuah. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti fase kelima setelah fase keempat di mana kita hidup sekarang ini, dia namanya akan sama, khilafat wa'alamin hajin nubuah. Artinya apa? Tatanan dunia lama akan tegak lagi. <tuhkommen> Paham ya? Jadi ini bohong pak, kalau dikatakan tatanan dunia baru menggantikan tatanan dunia lama dan ini pasti mengandung kebaikan-kebaikan dan apa namanya kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka sering menggadang-gadang dengan istilah apa namanya uh, sustainability development, ya kan, perkembangan yang sustainable, yang apa namanya terpelihara, terjaga. Oh es, keren, gitu. Padahal dusta semua, pak. Karena apa? Karena intinya adalah menyambut sang pendusta, Dajjal. Nah, jadi Saudara Kurahimahumullah, kita lanjutkan. Di atasnya ada tulisan bahasa latin lagi, Unwithquiptis. Apa artinya anuit unwithquiptis"? Unwithquiptis artinya he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai pengambil alihan kami. Gitu, atau upaya-upaya kami. Jadi diambil alih, Pak. Dipretelin satu demi satu subsistem kehidupan ini, untuk meninggalkan tatanan dunia lama dulu itu sistem iman tauhid, ya. Sehingga semuanya dipastikan subsistemnya itu berfondasikan kekufuran dan apa namanya kesyirikan, kerusakan, ya. Nah di dalam bukunya Dajjal the Antichrist, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul sistem Dajjal versi bahasa Indonesia Ahmad Thompson penulis Muslim berkebangsaan Inggris punya pendapat bahwa Dajjal bisa dilihat dari tiga dimensi, tiga sisi. Satu, sisi oknumnya, individual Dajjalnya. Yang ini dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai hadis tentang Dajjal, sosok Dajjalnya. Dan ini belum muncul sekarang. Yang kedua, peradabannya, peradaban Dajjalnya atau sistem Dajjalnya. A worldwide social and cultural phenomenon. Gejala sosial-kultural yang mendunia. Ini yang kelihatan, yang kita bisa lihat sekarang di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan keamanan ya, militer, pertanian, peternakan, medis, farmasi ya kan? Semua ini bidang-bidang ini ini adalah peradabannya. Sementara yang ketiga ada kekuatan gaibnya, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak ya. Nah, ini buku aslinya seperti ini, Pak. Bagi Anda yang bisa bahasa Inggris dan doyan baca buku bahasa Inggris silakan pesan ini. Bisa Anda pesan di Amazon ya, bukan saya ngiklanin Amazon, tapi artinya yang praktis ke situ ya Kalau bahasa Indonesia judul bukunya Sistem Dajjal. Buku ini terbit tahun 2000 Pak, tetapi hanya beredar di pasar selama 2 tahun saja, selama 2000, 2001, 2002. Setelah itu tiba-tiba lenyap Pak, nggak ada sama sekali. Kita cari di toko buku manapun, Gramedia, Gunung Agung, bahkan Bang Buyung di Senen Senin, nggak ada buku Sistem Dajjal ini. Mungkin diborong sama Sistem Dajjal ya. Karena isi bukunya membongkar sistem dajjal. Dibongkar habis sama Ahmad Thompson. Semua subsistemnya pretelin satu-satu, diperlihatkan kebobrokannya, kerusakannya. Ya, yang kalau kita ikuti, kita juga ikut rusak jadinya. Nah akhirnya tahun 2013 terbit lagi terjemahan Bahasa Indonesia oleh penerbit Zahira. ya Dengan judul yang sama, sistem dajjal. Tapi covernya sudah berubah. Ya, tapi isinya sama Alhamdulillah. Yang gak tahu hari ini masih ada atau tidak buku ini. Tapi yang jelas tahun 2013 sebagai ganti dari buku yang sebelumnya, yang ini yang merah ini, menjadi seperti ini. Nah jadi kata beliau, kata Ahmad Thompson, individu Dajjalnya belum muncul. Dan ini yang disebutkan Nabi dalam berbagai hadis-hadis beliau termasuk tamimat dari yang sempat ketemu dengan sosok laki-laki yang terikat di sebuah pulau, di dalam sebuah biara ya yang mengaku anak al-Masih, akulah al-Masihud Dajjal. Ya. Kemudian sisi sistem dajjalnya, peradabannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, militer, dan lain sebagainya. Ya, Ini yang sekarang kita hadapi dalam kehidupan real kita, kehidupan nyata kita. Nah tapi, yang di belakang layarnya, yang menjadi ansorut dajjalnya, antek-antek dajjalnya itu siapa? The unseen force, kekuatan yang tidak tampak, kekuatan gaib, kekuatan sihir. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh secret societies masyarakat-masyarakat rahasia yang semuanya dibidani oleh Yahudi. Baik itu lobby Yahudinya, baik itu gerakan Freemasonrinya, baik itu gerakan Illuminatinya, Kabbalah, Knight Templar ya kan atau ada juga uh, Skull and Bones ya kan. Itu diantaranya mantan presiden Amerika itu jelas anggota Skull and Bones ya. George Bush maupun yang junior maupun yang senior ya sama saja sekali tiga uang ya. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan rahasia ini Pak agenda mereka itu intinya dua. Agenda pertama, mereka membicarakan rencana-rencana jahat di muka bumi ini. Agenda yang kedua apa? Peribadatan. Ada ritual-ritual menyembah setan, menyembah iblis di dalam pertemuan-pertemuan ini. Dan pengertian menyembah iblis ini dalam arti sebenarnya, Pak, ada persembahannya, ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu enggak tanggung-tanggung, Pak. Kadang-kadang anak bayi, ya, hidup-hidup-hidup disembelih, Pak darahnya dibagikan diminum dagingnya dipotong-potong dimakan ya setan pak ini gerakan setan ya mengerikan sekali dan kita tahunya dari mana dari mantan anggotanya yang tobat dan menceritakan jadi pernah dahulu ada seorang ulama dari Lebanon terperosok ikut freemasonry dan awal mula dia bisa terjerat ke dalam freemasonry karena apa karena dia ikut Uh, Underbownya, nya itu underbow artinya organisasi di bawah sundry yang lebih ke permukaan lagi, yang kelihatan di di tengah-tengah masyarakat, seperti Rotary Club, seperti Lions Club, ya, organisasi yang kesannya sangat membantu masyarakat yang kesulitan, gitu. Nah, ulama, namanya ulama kan senang memberikan bakti sosial, kan, ikut menjadi relawan, gitu, suka dia. Nah, rupanya dia dinilai sebagai seorang anggota Rotary Club atau Lions Club, saya nggak tahu mana yang dia ikuti yang ternyata loyal. Nah, akhirnya dia diseleksi dan bahkan diajak ke dalam gerakan Freemasonry yang tersembunyi, yang rahasia. Dia ikut terus. Ternyata yang namanya gerakan Freemasonry itu berlapis-lapis, Pak, bertingkat-tingkat. Jumlah tingkatnya maksimal 33. Dan orang tidak mungkin sampai ke level tertinggi 33 kecuali kalau dia berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Kalau nggak berdarah Yahudi paling mentok level 32. Nah jadi dia cerita ini, ketika dia masuk ke dalam organisasi ini, di level paling pertama dia dilantik. Dilantik ada acara pelantikannya, dan dia disumpah di depan Al-Quran, karena dia muslim. Kalau yang Kristen di depan Bible, ya dan seterusnya. Nah dia ikutilah organisasi itu, dia masih di level pertama. Ternyata dengan berjalannya waktu, dia dinilai loyal, diangkat lagi dia ke level yang kedua. Nah, setiap naik level, ada pelantikannya lagi. Dia dilantik lagi. Dan setiap pelantikan ada saksinya. Kalau di level pertama saksinya Al-Quran, di level kedua nambah saksinya. Al-Qurannya ada, ada bunga mawar. ya. Terus, dia level dua, dikasih tugas-tugas, lolos, layak, loyal. Naik ke level tiga. Dilantik lagi dalam pertemuan rahasia. Nah, dalam pertemuan rahasia di level ketiga, saksinya nambah Quran, bunga mawar, pisau belati, terus naik level 4, saksinya nambah lagi, Quran, bunga mawar, pisau belati, pisau, pisau belati dan entah apa lagi. Nah di level ketujuh ya kan, saksinya sudah ada enam, satu ditarik, apa yang ditarik? Al Quran ditarik, dan dia masih ikut terus, ya. Terus sampai di level 30 dia pak. Nah di level 30 ternyata teks lafal Pelantikannya, lafal bayatnya, itu bahkan berubah sama sekali. Jadi ada kata-kata, in the name of Lucifer, atas nama Iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Nah, di situ dia baru sadar, wah, ini Hizbus Syaitan ini, ini Partai setan ini, saya nggak pantas ada di sini. Alhamdulillah dia masih punya hidayah, masih ada iman dalam dirinya. Dia tolak, akhirnya dia lari. Nah, sambil dia lari, dia menulis buku judulnya Gerakan Freemasonry membongkar isi daripada gerakan terima santri. Nah jadi gerakan seperti inilah pak yang sekarang ini antek-antek dajjal berada di dalamnya dan mereka memimpin dunia sekarang. Ya jadi model elit global kayak Bill Gates kayak George Soros itu hampir bisa dipastikan ada di dalam organisasi seperti ini. Itu dan karenanya mereka dipompa terus semangat untuk berpihak pada iblisnya karena memang ada ritual penyembahan iblisnya pak di dalam pertemuan-pertemuan ini. Ini yang kita katakan sebagai mereka mengikuti Tawud. Tawud itu syaitan. Sementara orang beriman mengikuti Allah. Ya nanti ayatnya kita akan bahas ya. Nah jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal. Karena memiliki karakter seperti Dajjal. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, bila nanti Dajjal keluar, Dajjal akan mengumumkan, memproklamirkan, mendeklarasikan dirinya sebagai Rabb ana rabbukum, aku Rob rabb kalian persis seperti ucapan Fir'aun ya yeah. maka mereka yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb antarabbuna, engkau lah Rab kami tolonglah kami, bantulah kami oh dikasih sama Dajjal surga, surga dunia tapi barang siapa yang mengingkari Dajjal Rabbunallah, Rab kami Allah al -masihud Dajjal diingkari gitu ya maka dia akan dikasih neraka sama Dajjal dikasih kesulitan hidup di dunia ini penderitaan, kesengsaraan Nah, sistem Dajjal ini karakternya seperti itu. Siapa yang menurut sama sistem Dajjal dengan segala prosedurnya, dengan segala regulasinya, dengan segala aturannya, Pak, dikasih kemudahan sama sistem Dajjal. Tapi barang siapa yang menolak, ya, aturan-aturannya, regulasinya, prokesnya, misalnya begitu, ya, dia akan dipersulit, ya, dipersulit, dikasih neraka. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, "Sungguh fitnah sebagian kalian." lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini baik fitnah yang kecil maupun yang besar kecuali dalam rangka menjemput fitnah Dajjal jadi kalau kita umpamakan fitnah-fitnah di akhir zaman ini ini laksana gunung mbak makin lama makin nanjak, makin berat dan puncaknya adalah dajjal gitu. Dan Nabi memberi jaminan, ya, tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu melainkan dia akan selamat pula dari fitnah berikutnya. Jadi barang siapa yang di level paling bawah dia berhasil lolos menghadapi fitnah di level bawah, dia akan bisa ke level berikutnya. Nah, di level berikutnya dia lolos lagi, dia akan bisa ke level berikutnya sampai ketika puncak fitnahnya muncul dajjal, dia tidak akan tertipu oleh dajjal. Tapi barang siapa yang di level paling bawah saja sudah kena tipuan Dajjal-Dajjal kecil, niscaya dia di level berikutnya akan lebih terjerembab lagi. Di level berikutnya lebih terjerembab lagi. Sampai akhirnya kalau dia umurnya sampai ke zaman Dajjal muncul, dia pasti akan segera tenggelam di dalam kepatuhan dan kepercayaan, keyakinan kepada Dajjal. Puncak fitnahnya. Na'uzubillahimindalik ya. Nah jadi saudara, -saudara rahimakumullah Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an manusia cuma terbagi dua yang beriman mengikuti Allah dan yang kafir mengikuti Tauhud mengikuti syaitan Allah berfirman Allah waliul alladhina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur Allah wali' bagi orang-orang beriman wali itu artinya tiga pak pemimpin, pelindung, penolong pemimpin, pelindung, penolong bagi orang beriman adalah Allah Ta'ala dan ketika Allah dijadikan wali oleh seorang mukmin maka Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kita sekarang hidup dalam kegelapan, kan? Nah, kalau kita tidak mau terprosok ke dalam kegelapan fitnah yang melanda ini, kita harus berinteraksi dengan sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang-orang kafir, walladina kafaru auliya'uhumut orang-orang kafir, wali-wali mereka itu taubat. Dan yang menarik di sini. Ketika menyebutkan Allah sebagai walinya orang beriman, itu menggunakan kata wali. Wali itu artinya singular, tunggal, cuman satu. Allah itu cuman satu. Tapi ketika menyebutkan orang-orang kafir, wali-wali mereka taugut, itu menggunakan kata aulia uhum. Wali-wali mereka, artinya jumlahnya lebih dari satu, Pak. Karena yang namanya syaitan, itu banyak. Yang namanya taugut itu berlevel-level, Pak, bertingkat-tingkat ada taugut S, small, ada taugut M, medium, ada taugut large, ya kan, ada taugut XL, ada taugut double XL, ya kan? ada taugut kelas desa, ada taugut kelas kecamatan, ada kelas kabupaten, ada kelas kota, ada kelas negara, ada kelas antar negara, ada kelas mendunia. Ya taugut tuh banyak macamnya. Dan mereka ketika menjadikan taugut sebagai tempat berlindung, mencari kepemimpinan, mencari pertolongan, apa yang terjadi? Togut-togut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Seperti yang mereka sekarang sedang alami. Dan mereka tidak mau sendirian. Karena mereka ngajak seluruh umat manusia, ayo kita ikut dalam kegelapan ini. Mendukung program-program mereka. Padahal dengan mengikuti kegelapan, akibatnya apa? Mereka akan jadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bersama siapa? Bersama togut Setan, Karena Setan ujung akhirnya, mengajak hamba-hamba Allah untuk menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, maka kuncinya adalah mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai teman utama kita agar kita keluar dari kegelapan ini. Alif lam ra kitabun nasi min zulamati ilan nur. Alif lam Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu Agar kamu keluarkan manusia dari kegelap gulita kepada cahaya yang terang-benderang Dengan izin Allah, Rab mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji Jadi saudara kurahimu Allah, Mari kita jadikan rumah-rumah kita, tempat-tempat tinggal kita ini Sebagai ya, obor cahaya-cahaya di tengah kegelapan zaman penuh fitnah ini pak Ya makanya pantasnya orang beriman itu kalau berkunjung tuh ke sama orang beriman aja pak Supaya dia pindah dari rumah yang bercahaya ke rumah yang bercahaya lainnya Di tengah kegelapan zaman ini tapi kalau kita biarkan diri kita banyak di luar rumah, dan di luar rumah pun kita nggak akrab sama Al-Quran, ya jangan heran kalau kita akhirnya lama kelamaan tenggelam dalam dalam kegelapan. Baik, ini barangkali yang bisa saya share siang hari ini, masih ada waktu sebelum jam 1, kalau ada yang mau bertanya atau komen, Faliat Tafatul Mashkura, Wassallallahu ala muhammadin wa ala ali wa ajmain, walhamdulillah alamin. Jadi begini, kalau anda lihat gambar fase demi fase perjalanan sejarah umat Islam, kita ini kan sekarang di bawah nih pak, fasenya pak di babak keempat ini era para penguasa yang memaksakan kehendak mulkan jabriatannya artinya penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Kita berada di bawah Pak, sejak tahun 1342 Hijriah kita di bawah. Posisi kita underdog sekarang ini, ya kan? Tapi dengan izin Allah nanti masuk babak kelima kita akan berjaya kembali. Nah, kalau Anda pelajari sejarah umat Islam, kita pernah sebenarnya di bawah juga. Yaitu kapan? Yaitu ketika nabi dahulu yang memimpin kita, memimpin para sahabat selama 23 tahun Nabi memimpin itu 13 tahun itu di Mekah, posisinya itu di bawah ya jadi kalau anda belajar sejarah perjuangan Nabi, itu sejarah perjuangan Nabi dibagi dalam dua fase fase Mekah dan fase Madinah gitu fase Mekah sebelum hijrah Nabi dan para sahabat itu underdog yang mimpin di Mekah siapa? orang beriman apa orang musyrik? orang musyrik kan? dan setiap Pengikut Nabi Muhammad SAW yang ketahuan menyebarluaskan Tauhid itu disiksa, dikriminalisasi, dimarginalisasi, ya kan, dizolimi, dianiaya, diusir dari rumahnya, bahkan dibunuh. Ya, persis kayak kita sekarang. Nah Sekarang saya tanya, kalau anda belajar Sirah Nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi di Mekah itu ada nggak Nabi berjuangnya itu mendorong para sahabat ubah regulasi, ubah aturan main, gitu. Duduk kalian di dalam darun nadwah, darun nadwah itu adalah Tempat ngumpulnya para pemuka Quraisy, ya kan? Apakah Nabi ada nyisipin gitu, ya kan? Istilahnya infiltrasi gitu, sahabat sembunyi-sembunyi duduk di situ, gitu. Enggak ada, karena memang jalannya bukan itu. Jalannya bukan perubahan regulasi, tapi perubahan hati manusia. Hati manusia diajak berpindah dari syirik, percaya adanya ilahan, min dunillah, ilah ilah selain Allah, untuk meyakini ilah itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pergantian perpindahan posisi dari syirik kepada tauhid itu yang paling pokok yang sekarang kita harus tanamkan kepada umat ini bukan soal pergantian regulasi karena regulasi diganti tapi sistem gak berubah yang gak ada nggak ada sebuah perubahan yang mendasar pak ya saya kalau ditanya pak perlu nggak perda syariah ya perda syariah selagi masih di dalam sistem yang bukan sistem Islam nggak akan tegap pak gak akan jalan ya mohon maaf kata ya. Sekalipun ada perda syariah di Aceh, ya kan? Tapi pada hakikatnya Aceh itu belum bebas merdeka untuk menegakkan syariat Allah, Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena masih di bawah naungan sistem yang pada hakikatnya tunduk pada sistem dunia sekarang ini, sistem dajjal ini. Begitu. Jadi yang paling penting sekarang ini apa? Mengalihkan hati orang dari mempercaya sistem dunia sekarang ini menuju keyakinan bahwasanya Allah Taala punya sistem yang jauh lebih sempurna, bukan jauh lebih sempurna, pasti sempurnanya. Nggak ada, nggak ada cacat celanya. Nah, sampai jumlahnya mencukupi orang-orang beriman yang seperti ini, nanti Allah akan datangkan pemimpin kita. Pemimpin kita itu akan datang berbanding lurus dengan Allah menilai sudah cukup jumlah orang-orang muahid, ahli tauhid di muka bumi ini. Allah hadirkan al-mahdi, sang pemimpin itu. Makanya buat kita bukan nunggu al-mahdinya yang penting, tapi menyiapkan diri, memantaskan diri, untuk dinilai sama Allah sudah menjadi jundullah, sudah jadi tentara Allah. Ya, dengan sendirinya kita akan dipertemukan dengan tentara Allah lainnya di bawah pimpinan, sang pemimpin yang semestinya. Insya Allah. Kalau saya termasuk orang yang skeptis dengan pertarungan regulasi itu, gak bisa Pak. Ya, kan? ya. Kalau kita bicara realitas yang sekarang ada ini, sesungguhnya ada saudara-saudara kita yang mukhlis, yang ikhlas, yang sedang berjuang dalam urusan regulasi itu, tapi mereka jadi bulan-bulanan terus Pak. Nah, sekarang saya kasih gambaran yang paling ekstrim. Misalnya di sebuah gedung parlemen, ya. jumlah anggotanya 500 orang, 499 itu orang beriman. Dan berimannya bukan beriman yang nggak ngerti Islam, ngerti Islam semua. Dan bercita-cita ingin syariat Islam berlaku. Tapi ada satu orang yang ke-500, itu orang kafir. Nah, maka untuk bisa berlaku syariat, di negeri tersebut 499 orang ini sepakat bikin rancangan undang-undang penerapan syariat Islam gitu nah kira-kira yang si kafir ini akan setuju gak? gak akan setuju dengan dia tidak setuju akhirnya harus apa? harus voting kan? harus voting kan? kira-kira kalau voting siapa yang menang? dengan 499 orang beriman satu orang kafir, siapa yang menang? yang muslim kan pasti menang kan? yang berarti syariat pasti berlaku kan? Gitu. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira Allah akan memandang sebagai, sebagai apa ya kumpulan orang-orang ini? Masa untuk memberlakukan syariatku yang aku wajibkan atas kalian, kalian harus voting gara-gara ada satu orang kafir itu? Gitu. Ibarat kata, nggak pantas banget masa untuk memberlakukan syariat nungguin kerelaan orang dulu atau kekalahan orang dalam sebuah voting dulu, ya kan? Nggak begitu jalannya, Pak. Jalannya bukan seperti itu. Allah tidak pernah memperlihatkan nabi kita berjuang dengan cara seperti itu itu bukan caranya Pak caranya adalah kita harus berdakwah mengajak orang untuk Mari dengan kesukarelaan dengan keyakinan penuh seperti yang sekarang terjadi di Eropa di Amerika Alhamdulillah orang-orang di Eropa di Amerika sekarang mereka itu umumnya masuk Islam ini kan yang uniknya Islam Pak dakwah Islam itu orang masuk Islam itu umumnya sebabnya dari dada ke atas Pak hatinya tersentuh atau akalnya tersentuh tapi kalau orang murtad dari Islam itu umumnya dari perut ke bawah, Pak. Kalau bukan karena gara-gara lapar, terus datang misionaris ngasih makanan ya kan, akhirnya dia murtad atau karena yang di bawah perut yaitu nikah, nikah sama anak pendeta. Itu ya kan? Tapi kalau Islam, orang tuh masuk Islam itu karena alasan dada ke atas, Pak. Nah, ini yang kita inginkan. Manusia itu beralih dari ateis, dari agnostik, dari kafir menjadi beriman dengan penuh kesadaran dan orang-orang yang seperti ini mereka ini cepat atau lambat dengan sendirinya akan sadar bahwa memang syariat harus tegak ya, eventually syariat has to be upheld, mesti diangkat gitu. nah kalau kita sekarang kan kacau pak, karena apa? karena kita hidup dalam abu-abu pak situasi abu-abu Wallahu wallahu'ala bishawab ya pertama pertanyaan pertama saya komentari dulu ya saya dari dulu enggak pernah bisa mengatakan iya setuju kalau dikatakan bahwa Samiri itu Dajjal. Atau Yudas Iskariot, Iskariot itu Dajjal. Itu pendapat yang memang berkembang. Tapi pendapat itu tidak didukung oleh Nas, Nas Hadis. Tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu. Karenanya saya enggak pernah bisa menyatakan saya setuju dengan itu. Gitu. Saya tahunya pokoknya Dajjal adalah sosok yang pernah dijumpai seorang yang asalnya bukan Muslim. Tapi akhirnya masuk Islam, yaitu tamimat dari seorang pelaut Nasrani dari Palestina, yang membawa awak kapalnya 30 orang, semuanya Nasrani, sampai di sebuah pulau terpencil, entah di mana. Ini juga tadi disebut di Yaman, gitu kan? saya nggak tahu pastinya itu. Karena itu juga nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. gitu Nah, jadi itu Dajjal. Gitu. Tapi apakah dia Samiri, apakah dia Yudas Iskariot, itu nggak ada dukungan Nasnya. Ya, jadi saya nggak berani untuk berpendapat seperti itu. Nah terus yang kedua, ya... Soal kiat-kiat menyelamatkan diri dan keluarga dari fitnah Dajjal, eh, tadi Anda sudah benar, yaitu pertama membaca di akhir tah tahiyat kita, sebelum salam kanan, salam kiri, sebuah doa spesial yang berbunyi, Allahumma inni ya min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syari fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah jahatnya fitnah al Dajjal. Salam kanan, salam kiri. Itu satu. Yang kedua, menghafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul kahfi. Boleh 10 ayat pertama, boleh 10 ayat terakhir. Syukur-syukur semuanya. Dari awal sampai akhir al-kahfi. Itu syukur-syukur. Tapi yang penting 10-nya. 10 pertama atau 10 terakhir. Karena hadisnya juga bunyinya demikian. Man hafizu asyru ayatin min awwali suratul kahfi atau akhiris suratul kahfi. Ausima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama suratul kafi atau 10 ayat terakhir? Niscaya Allah lindungi dia dari fitnah Dajjal. Nah yang ketiga untuk menyelamatkan dari fitnah Dajjal adalah menjauh dari Dajjal ketika mendengar kabar kalau Dajjal mendekati negeri kita, kampung kita. Man samia bid Dajjal falian a anhu kata Nabi. Barang siapa dengar Dajjal mendekat ke negerinya, ke tempat tinggalnya, menjauh dari Dajjal. Jangan sekali-kali punya perasaan penasaran pengen ketemu Dajjal. Ya, seperti penasarannya banyak orang sekarang pengen ketemu selebritis, pengen ketemu presiden Amerika. gitu ya kan, bangga bener kalau bisa selfie gitu ya kan? Jangan aku presiden, ya kan? Calon presiden, oh orang rame-rame pengen selfie bareng gitu ya kan? Nah, ini dajjal ini kita gak boleh punya perasaan penasaran pengen ketemu sebab kata Nabi, ada seorang yang asalnya beriman begitu dajjal muncul, dia datangi dajjal. Begitu dia datangi dajjal, dia malah jadi pengikut dajjal karena hebatnya tipu daya dajjal, sihirnya dajjal itu kiat ketiga, nah kiat keempat tinggal di Mekah atau Madinah sebab kata Nabi semua muka bumi ini akan dimasuki diintervensi, diacak-acak sama Dajjal ila mekata watuayibah kecuali Mekah dan Madinah Ya, dua negeri ini dijaga para malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka menebas leher Dajjal kalau mendekat Ya, tapi tentunya tinggal di Mekah, Madinah itu bukan kunci paling fundamental kunci yang paling fundamental adalah memiliki iman yang lurus, iman yang murni, iman yang benar, bukan iman yang tercampur di kefasikan, apalagi kemunafikan. Begitu. Nah, makanya ini empat kiat praktikal, tetapi ada kiat yang fundamental. Yang fundamental itu apa? Memastikan diri kita terkoneksi dengan Allah melalui kalimat tauhid, la ilaha illallah yang benar-benar kokoh di dalam hati dan pikiran kita. Itu kuncinya yang paling utama. Baik, kita cukupkan benar-benar ya langsungnya. Demikian, kita tutup saja langsung ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh